Halo. Wow, kita sekarang lagi bahas pakai air nih. Yang lagi trending viral di tahun 2020 ini, tentunya barang aku di channel Ahmad Fr. Yang kalian tunggu-tunggu, aku udah update nih cara-cara gampang. Cek di deskripsi video ini ya, buat link playlistnya. Banyak banget yang akan aku bahas buat kalian yang tentunya micro Yuk, langsung saja kita mulai. Pertama, kalian siapkan dulu file-nya guys. Bahan buat tatonya kayak gambar ini, guys. Contohnya lah. Ini aku cari di pinterest.com dengan kata kunci tattoo art atau art tattoo. Terus kalian bisa cantumin nama artisnya yang kalian pengin. Mungkin beberapa ada yang ada dan ada yang tidak. Terserah kalian sih mau pilih yang mana banyak pilihan. Terus lanjut kita download face asset -nya untuk template penempatan tatunya biar pas gitu dan terlihat real. Biar kayak tato beneran, ya kan? setelah itu semua selesai download kalian tinggal seret face maskulin ini ke photoshop karena kita pakai yang cowok jadi pakai yang ini tinggal kita potong-potong deh sesuai keinginan kita dari gambar tato yang kita udah download tadi dengan tentunya smart lasso tool yang ini ya dan backgroundnya dan untuk menghilangkan backgroundnya kita menggunakan magic eraser Beres deh. Kita tinggal kita tinggal sesuaikan bentuknya. Kira-kira aja sesuai selera kalian, guys, oke? Okay? Kita kan explore judulnya. Jadi, bebaskan kreasi kalian, oke? Okay? Terus jika semua sudah rapi, kali ini kita klik tombol mata ini atau hapus aja face maskulinnya tadi atau gambar muka-muka abu-abu ini kalian hapus saja. Lalu kalian save as PNG dan file sudah siap. Kita akan masuk ke Spark AR setelah ini, oke? Okay? Nah. terlalu keras aku nuklir sampai madah. Oh my god. Wow. Seperti itu ya, guys, tadi tutorial aku. Oke, okay? terima kasih yang udah nonton sampai sini. Yang kalian tahu ini pasti udah Klik klik subscribe dan klik tombol loncengnya ya. Jangan lupa biar kalian dapat info terbaru saat aku udah upload video terbaru. Jo so, biar kalian gak ketinggalan, oke. Okay? Jangan lupa kalian lihat di deskripsiku di bawah itu ada link playlist buat pakein ini. So, kalian bisa klik itu dan banyak scroll-scroll videoku. Aku update di situ banyak banget, dan kalian bisa lihat gratis tentunya. Sedangkan bisa putar ulang terus apa yang... Masih bingung buat kalian yang bisa terulang. oke? Okay? Jangan lupa tonton videonya selanjutnya. Aku akan bahas banyak tentang Spark IR ini, oke? Okay? pantengin terus, bye!